Di dunia ini mungkin memang banyak sekali berbagai macam buah yang bermanfaat Tapi yang saya mau bahas kali ini adalah buah pisang, ialah buah pisang Di balik rasanya yang manis, pisang mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh Manfaat pisang yang beragam pun bisa dengan mudah Anda dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin. Pisang telah menjadi salah satu buah yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Buah ini memang tumbuh subur di negara-negara tropis, seperti Indonesia. Begitu banyak kebaikan yang terkandung di dalam sebuah pisang. Kandungan nutrisi di dalamnya meliputi karbohidrat, protein, mangan, vitamin A, vitamin B, vitamin C, serat, kalium dan magnesium manfaat pisang bagi kesehatan tubuh dengan berbagai kandungan nutrisinya ada banyak manfaat pisang bagi kesehatan yang sayang untuk anda lewatkan berikut ini adalah beberapa manfaatnya pisang dikenal sebagai sumber karbohidrat yang baik di dalam sebuah pisang terdapat sekitar 27 gram karbohidrat, di dalam tubuh, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa yang merupakan sumber bahan bakar utama bagi tubuh, karbohidrat juga dapat diubah menjadi glikogen, yaitu salah satu bentuk glukosa yang disimpan di otot serta hati dan digunakan sebagai energi selama beraktivitas. Kandungan kalium di dalam pisang dapat membantu fungsi pembuluh darah dalam mengangkut oksigen ke otak, menjaga kestabilan detak jantung, dan menurunkan tekanan darah, pisang juga diketahui dapat mengurangi risiko stroke. Senyawa antioksidan yang terkandung di dalam pisang dapat mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh akibat radikal bebas, sehingga menurunkan risiko terkena berbagai penyakit seperti kanker. Tak hanya baik untuk kesehatan jantung, kandungan kalium di dalam pisang juga berfungsi untuk mencegah penyakit batu ginjal, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang selalu terpenuhi asupan kaliumnya memiliki risiko lebih rendah terkena batu ginjal pisang mengandung vitamin B6 yang dapat mengurangi rasa mual dan muntah saat hamil sedangkan kandungan kaliumnya dapat mengembalikan elektrolit yang hilang akibat muntah hal inilah yang menjadikan pisang sangat baik dikonsumsi oleh ibu hamil Pisang merupakan sumber prebiotik, sehingga baik untuk menjaga kesehatan usus dan saluran cerna Sebuah studi juga menunjukkan bahwa probiotik dapat mengatasi diare yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit, maupun reaksi tubuh akibat konsumsi antibiotik Di samping menyehatkan saluran pencernaan, pisang mengandung serat yang dapat mencegah sembelit dan kanker usus besar Pisang dikenal sebagai buah yang tinggi serat, kandungan serat di dalamnya dapat memberikan efek kenyang lebih lama dan menahan nafsu makan, sehingga Anda pun tidak makan secara berlebihan. Pisang dapat memicu peningkatan lendir di lambung, sehingga dapat meredakan atau mencegah tukak lambung, pisang juga berperan sebagai antasida alami yang bekerja dengan cara menetralkan asam lambung sehingga bisa mengatasi nyeri akibat mah untuk mendapatkan manfaat pisang secara maksimal Anda dapat mengolahnya dengan cara berikut ini untuk mengolahnya menjadi jus atau smoothie Anda bisa menambahkan susu rendah lemak, madu, dan buah-buahan lainnya Bila ingin mencampurnya dengan sereal atau oatmeal, Anda bisa menambahkan buah-buahan lain atau kacang almond. pisang yang dihaluskan juga bisa dicampur ke adonan untuk membuat kue bolu, pisang juga dapat digunakan sebagai pengganti selai pada roti. Untuk mendapatkan manfaat pisang tersebut, ada baiknya bila Anda juga mengimbangi dengan pola hidup sehat, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi waktu istirahat dan berolahraga secara rutin.